Agar bisa menjadi bukti dalam persidangan ini yang mulia Sangat disayangkan dan malang sekali Seseorang memanfaatkan tewasnya putra mereka Demi menyelesaikan masalah mereka sendiri Mereka sudah berbohong Dan untuk membongkar kebohongan mereka Aku minta izin memanggil Harki Singh ke kotak saksi Diizinkan benar itu perhiasanmu? Tidak pak, ini bukan perhiasanku Aku belum pernah melihat perhiasan ini Suami istri ini bohong pak hakim Mereka bohong Pak, suamiku tidak mengirim orang ke rumah mereka Aku bersumpah, Pak Apa Bapak aku ingin aku? Aku bisa buktikan yang mulia Bukan mereka berdua Tapi Harki yang bohong Seluruh kejadiannya Ada di dalam rekaman ponsel ini Dan ini milik Kailas Dia berada di sana saat itu Tampilkan di depan sidang. Kami ingin menyiapkan kalian agar masalahnya bisa selesai. Terbahaya kami. jika kalian memutuskan untuk mau pergi dari jauh, maka kalian pasti akan selamat. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Jika kalian ingin hidup, maka segera tinggalkan tempat ini, atau kalian akan biarkan perhiasan ini untuk kalian, atau kami. Akan mengirim kalian ke tempat Gopal berada. Mengerti? Sekarang kalian pilih apa? Kamu tidak mau apa-apa dari dia. Kamu tidak mau pergi dari sini. Yang mulia. Kita baru saksikan orang ini di dalam rekaman. Orang tua Gopal diancam dan juga diteror dan terekam kamera kailas. Bapak Hakim, ini bukan salahku. Pak Hiraj menyuruhku untuk membungkam orang tua Gopal. Aku menyuruh anak buahku atas perintah Pak Hiraj untuk melenyapkan manggalah dan imboli. Aku melakukan semua itu Atas perintah Pak Akhirat Aku tidak bersalah Pak Hakim Tolong maafkan aku Sekian Yang Mulia Insiden Yang terjadi di dalam sidang hari ini Sama sekali tidak terduga Hari ini Di perayaan Ramnafami Menjadi saksi bahwa Dusta kalah sedangkan kebenaran menang. Sekarang apakah semua saksi sudah maju? Benar? Mohon maaf Bapak Hakim. Bapak Hakim, ada satu lagi saksi ingin memberikan pernyataan. Apapun itu harap beri pernyataan di kotak saksi. Bapak Hakim, beberapa tahun lalu, Nemican dikenal dengan nama Kisna. Dia adalah penyapayaran yang disewa Ahirace untuk menyiapkan kakanya, yaitu suami Manggala. Wow. Tenang. Bapak Hakim Nemi Chan, alias Kisna Kabur dari Jalra bertahun-tahun lalu Sejak saat itu tidak diketahui keberadaan. Aku berusaha melacak keberadaannya Tapi karena dia mengubah namanya, aku gagal Lalu aku meminta bantuan Komisaris Jodhpur Akhirnya dia ditemukan polisi setelah pencarian besar-besar Harap direkam pernyataannya Tahun lalu, atas perintah Pak Akhirat Singh Aku melakukan banyak kejahatan Aku melenyapkan kakaknya, Pak Hakim Jangan sampai ada orang yang tahu Dikit sekali aku mengingatkan kakakmu atas perintahmu. Menyesali kejahatan yang kulakukan Aku ingin menebusnya Tapi tidak tahu caranya Kemudian Dokter Anan menemukan aku Dia memberitahu tentang sidang ini Aku merasa dengan mengungkap kebenaran Aku bisa Menebus rasa bersalahku Maka aku bersedia datang kemari Aku mengakui semua kejahatan yang kulakukan Agar Akhirat tidak bisa menghindar dari hukuman Tolong jatuhi dia Hukuman yang berat Atas perbuatannya. Diam kau Sampai kapan kau mau berbohong Pak Hakim Ini juga terlibat persekongkolan mereka Kau-kau jangan berkata bohong Jika tidak bagaimana kau hadapi Dewa setelah kematian Jangan bohong Kau terima uang dari mereka untuk bohong dan menjatuhkan aku Jika tetap berbohong Kau tidak akan pernah bahagia dalam hidupmu Cepat katakan, Cepat Tenang tenang Harap tenang Setelah mendengar pernyataan Dari warga Jalra Orang tua Gopal Dan pernyataan yang dibuat oleh Nemican alias Kisna Maka Sidang tidak ragu lagi Bahwa semua dakwaan terhadap akhirat Singh terbukti benar maka sidang menetapkan, Tuan Akhirat Singh telah bersalah dan mengingat sikapnya yang kasar di dalam penjara yang dijalani. Maka sidang menjatuhkan hukuman berat. Itu hukuman seumur hidup. Aku ingin menyarankan pada para sipir dan mengingat untuk keamanan narapidana lain, maka Akhirat Singh harus dipenjara dengan diborgol. Dengan ini kunyatakan sidang ditutup. Keputusannya keliru, tolong diubah. Bebaskan aku, atau Pak Hakim akan menerima akibatnya. Aku akhirat sing. Pak Hakim. Ayo. Tidak akan aku ampuni. Ingat. Tidak ada Kalau satupun penjara yang bisa memorongku. Kalian semua akan rasakan akibatnya. Borgo. Dan bawa dia ya. pergi. menepati janjiku suamiku Pelenyapmu sudah dihukum Semoga sekarang jiwamu tenang. Aku sangat berterima kasih dokter Dengan susah payah kau bisa menemukan Kisna Kalau tidak aku tidak akan bisa memberikan keadilan bagi suamiku Sudahlah itu bukan apa-apa Aku hanya ingin kebenaran terkuak Dan berkat sang dewa aku berhasil melakukan hal itu Bukankah ini yang seharusnya terjadi? Karena kebohongan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Walaupun dia telah berusaha, tapi pada akhirnya kebenaranlah yang menang. Ini adalah hukum alam. Lepaskan suamiku! Bebaskan suamiku, Pak! Tolong bebaskan dia Pak aku mohon, bebaskan suamiku